Pagi-pagi dapat pertanyaan yang diajukan ke saya, bagaimana mendapatkan kembali timur-timur balik masuk dalam payung Indonesia. Oke, saya senang pertanyaan seperti ini. Pasti saya jawab dan urai, tapi nggak ada niatan mau pamer dengan penguasa sekarang dengan mengatakan, "Tuh, saya punya grand plan. Kamu ada nggak yang pasti akan dijawab olehnya? Kamu boleh-boleh aja punya grand plan, tapi nggak ada rakyat yang percaya. Contoh loyo, rakyat tetap pilih saya, itu artinya saya lebih benar. Ya nggak apa-apa juga sih, namanya juga orang punya pengaruh dan dapat mandat rakyat. Sementara saya kan pemimpin." boroboro -boro dapat kepercayaan, peluang aja nggak ada. Begini cara ambil timur-timur kembali. Pastinya tidak pakai jalur hard power seperti yang dilakukan Australia dengan mengatasnamakan UNAMED di PBB dulu. Pancing dengan konflik horizontal, masuk peacekeeping, lalu diadakan referendum. Mau lepas dari Indonesia atau masih mau bergabung dengan Indonesia. Hasilnya, 70% ingin lepas dari Indonesia. Lalu berdirilah negara Timor-Leste. Itu peran Australia gede banget. 80% barangkali. Bos UNAMED namanya Robert Kinsley sekarang jadi penasehat pertahanan Perdana Menteri Australia jago geostrategi Timur Timur salah satu prestasinya setelah itu sedot aset Timur Timur berupa cadangan gas alam di celah Timur yang berjumlah 10 triliun kubik fit biaya operasional ambil Timur Timur lewat untung besar itu Australia strategi pengambilan Timur Timur tidak menimbulkan gejolak politik dan gejolak keamanan di kawasan ASEAN sama seperti Kremia yang diambil Rusia baru-baru ini itu juga yang di skenario. Kan? kalau pemerintah Indonesia tetap ngotot ganggu pendapatan McMoran dari Freeport maka Amerika pinjam tangan dengan menciptakan konflik horizontal di Papua, lalu peacekeeping masuk dari PBB kemudian referendum mau merdeka atau tetap dengan Indonesia wih, pastilah pengen merdeka untung saja ternyata ambilnya saham Freeport tersebut tidak membuat McMoran rugi malah Indonesia yang bisa rugi jadi skenario caplok Papua nggak jadi, saya juga heran dengan ide ambil saham Freeport, kenapa nggak? naikin pendapatan negara dengan cara lain kenapa tidak bagi hasil finish produknya, minta bagian dari emasnya jadi kita Indonesia bisa printing money cetak duit, ah sudahlah ide saya pasti geblek dan sentoluyuk, pasti nggak ada yang percaya tapi akan nyerah nggak memberi ide untuk negara, Yang enggak lah, kita balik ambil Timor timur saja deh, gimana caranya pertama kita mengatakan kepada Timor Leste wahai Timor Leste, kamu buat proyek, project creation dan ini ada uangnya, setelah proyek diciptakan, kita Indonesia menyiapkan pendanaan, pakai pinjaman tentunya kita harus untung dari cost of fund. Jangan terlalu tinggi, nanti mencekik. Jangan terlalu rendah, nanti Timor-Leste-nya profit. Bikin Timor-Leste jangan hidup tapi jangan mati, itu prinsipnya. Lalu, proyek itu harus dapat sovereign guarantee atau jaminan negara. Jaminan B2B, bisnis to business nggak bisa ngikat APBN Timur-Timur. Boleh semi sovereign guarantee, yaitu pakai BUMN Timur-Timur. Karena BUMN kan punya negara. Kalau default gagal bayar, ambil jaminan negaranya. Pokoknya jangan Swasta Timur Timur aja yang punya proyek. Jadi pihak Indonesia akan menyiapkan pinjaman, permesinan, tenaga kerja, konstruksi, operation, dan maintenance. Pastikan profit harus pihak Indonesia dulu yang ambil. Proyek harus di-stretch, ditarik panjang, harus multi-year, bikin sampai 20 tahun kalau perlu pengembaliannya. Jangan lima tahun balik modal, supaya Timur Timur kekunci terus. Jadi begitu proyek jalan, maka Timur Leste akan mulai kita ambil uangnya. Pertama, bunga pinjaman. Kedua, pokok pinjaman. Ketiga, profitnya keempat biar rutin perbaikan dan pemeliharaan kelima tenaga kerja operasionalnya keenam jangan lupa asuransinya harus asuransi Indonesia pokoknya sampai residual derivatif barang sisa kecil-kecil ambilin semua timur timur pokoknya hanya pemanfaatan jalanannya saja misalnya dengan pembangunan jalan tol industri di sana seperti pariwisata maju nggak apa-apa pokoknya jangan di proyek yang kita bangun mereka dapat untungnya kita tahu bahwa membangun infrastruktur lama hasilnya dan itu penting timur timur harus bangun sarana karena dulu kira-kira 4-5 tahun jalan, kita nikmatinlah lah 5 tahun awal setelah itu. Juga, ketika sudah jalan, kita lebih menikmati lagi. Tapi kalau tidak jalan atau proyek itu merugi, ini enak, kita ambil. Enaknya karena kita sudah balik modal dalam lima tahun. Proyek dibikin nyicil multi-year sampai 20 tahun kalau perlu timur-timur nyicilnya. project creation tersebut kita idekan terus-menerus ke timur-timur sebanyak-banyaknya sampai yang nggak perlu-perlu. Seperti punya dua bandara internasional, bangun terminal, bangun tiga pelabur, bangun jembatan ke daerah yang sepi penduduk kalau perlu pindahin ibu kota juga kalau perlu bawa pejabatnya lihat LRT dan MRT di Indonesia biar terpukau lihatkan pabrik penghasil gerbong kereta kita buatkan rel kereta keliling Timur Leste semua dibangun aja dan itu versi pertama untuk pasang kaki ada versi kedua membuat lebih cepat lagi kuku Indonesia menancap di Timur Timur lebih dahsyat lagi strategi minat untuk tahu sebenarnya nggak usah dikasih tahu sih pasti tahu kita coba merenung apa yang terjadi di Indonesia Eh, hey, ayo fokus di video ini. Jangan ngebayangin yang enggak nggak Itu pikiran jangan ke arah kok kayaknya Indonesia sekarang kejebak Cina ya. Ngawur koi. Nggak, Indonesia tidak kemakan dengan Cina. Enak aja kamu ngomong kayak gitu. Cina berusaha melakukan apa yang kita lakukan ke timur-timur. Tapi nggak terlalu berhasil. Jago pejabat kita tidak terkecoh Cina. Jago banget. Salut saya. Coba kalau saya jadi pemimpin. Pasti kepleset ke perangkap jebakan Cina. Sudahlah, karena itu jangan pilih Mardigu. Biar dia urus anak yatim aja.